lah saya kira ini awal budinya awal yesono ngingdunya bang awal yesono mulai bisa makanya kita harus nak seneng yudi mulai saya ini nak susah yudi mulai saya ini mereka penting uridanya awal budinya awal lari danya awal budinya awal no mulai saya ini maka mulailah melurus warga saya ini salafur walitah itu yang melakukannya wah suarga makanya itu Al Quran itu tahta akhlil kumaha teridah wah firidal walitah makanya ulon abu ibu kulo suwayang pol di atas Sampai Nabi-nya dengan tiga nabi. -nabi Kuno wongiku tuno, tragedi Nabi tuno wongiku tuno, sampai sahabat takok, Sintan ya Rasulullah, orang yang menangi metui wong tuani luruh atau salah satu, kemudian dia tidak masuk surga. Tuh, aneh jadikannya. Wah aneh masuk. Nanti biar engkau habis Aneh sekali orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu, kemudian orang itu tidak masuk. Itu aneh sekali, karena sarannya ada di depan kanulah nu syukur bapak bapak tuh dia mana tih merhatihi merulah nu sema shawal ini. Niki kulah cerita cerita sampai sampai terus. Dan dalam dia kulah titipi duit nak main ibu enggak Mobil kulah kalau omongi khusus ibu nak tindak ngingdirau sama nih tuh. Bermanipu sihatlah jero sama. Karena kalau nanti sudah balik badi mulang tengkarang. Masuklah na mobil beli rana mobil. Kulah malah nanti malah nadeisen, najak konco kiai. Sampai acara resepsi ngingpampun nginglasem. Terus stajer. Kermaan, aku berangkat seeger. Tunggu, aku taruh neng langsung cium diri Rano. Waduh, ya sudah, akhirnya ngepes. Emang kak Ida yang ngelapor, khusus ibu kalau sampai metal. Akhirnya Rano koordinasi, pasangan bolak-balik. Tapi saya bangga, aku kasih neng langsung langsung di diri Dani. Oh, tapi naknya neng Rano ibu mesti diri Dani. Oh, ini tak enteng guys. Kasih neng langsung ngepes, nggak kasih dirasisi kok orang itu. Tapi sudah sampai orasi, contoh diri Dani.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 Ibu juga ya atau rumat terus, rumah Bukmu terus, terus, rumat abu rumat terus, mulai, senang, tapi, lah tapi diukur lah warisan nih, Ibu warisan juga kan, baik 16 ya Ibu warisan juga sama 1.6 Nah, potensinya itu 1.8 sama 1.4 Ya itu aja ukuran, saya itu mau amalan dari Bujo, Ibu itu ya itu tadi Jadi nunjuk, no dan itu kalau di ilmu Farhoes termasuk orang yang gak pernah masuk, orang nggak pernah mahjub kan u paham ya? Gitu? Bunua Jauh Jauh itu gak mungkin mahjub Jadi, misalnya nih, Kulau kan kadung di anak berarti istri kulau itu kan warisannya 1.8 paham ya? kadung gitu, ya. karena kadung kulau di anak misalnya kisaranya orang tua itu sujud. ya bisa itu, sekarang sudus sama sumun tuh banyak man. Ya banyak sudut artinya orang tua kita saat kita mati warisannya sudah. karena roto-roto dia anak nih sebanyak nih roto. Kerucutmu, sumun, jadi porsi jatahnya itu, itu masih lebih banyak. Jadi nego netikis matul mal ya lebih banyak, nemu mu'amalah harusnya lebih. Malu pulang nih kok. Tapi kalau kapan-kapan nak tambah key ke tim, kapan-kapan kepintimu, -kapan pilur, pilur aisin, pilur aisin, kita ajak gue kiai, kamu rasa anjing. Terus berarti tengah langsung, nih, anok kawin aja, nanti kalau bareng jadi yo, yo, yo, yo, nah, kan, yoi, mending ngono aja, yoi, yoi, yoi, f2, f2, f2, kan? Kalo kalo nurawani, kalo nurakan termasuk, termasuk para pengerang, nama hukum, masalah hukum, kalau para pengerang. Kalo nuria, statement masalah santri kulo, apa belung awan, terkadang dia super mulai isu, nuru kulo, cara, pikiran kulo, nuru ganggu. Andro santri, tapi turunan tenang, tapi lu nggak rata. Nang ke seksi, kok apa lu nggak nggak? Belum jarang, kan? Belum apa-apa, tapi lu nggak sebeli-sebeli. Karena ya, belakangnya kira-kira mahi tawon. Mana kalau temen kita biasa, ubangan saya, udah tahu. Santri pulau, kita kasih demo. Muka pulau lu rasa ngatur terang-terang. Tengku, kau akan gaya tenan. Maksudnya, gua masih tewas di pangeran. Lagi rapat tenangan, seneng nggak terowong. Gua curi dana. Oh, gua borak. Pokoknya, apa kau? Tertatam, baik, dunia gue pasti tinggal, oh, kotor, kotor, kotor, tinggal, toto Allah, anak-anak, kuku, takora, tau, gue, tadi, uke, uke, uke, uke, uke, uke, uke, uke, uke, Allah uke, uke, uke, uke, uke, uke, allah uke, uke, uke, uke, uke, uke, uke, Makanya mulai sekarang juga, oh, kok, aku marah. Entah nana, es di suaraku. Eh, suaraku yang cek shock. Be, Allah, saya e, penting di suaraku. Be, Allah, dan itu kita mulainya sekarang apa nanti.